Dan uniknya ini mukjizatnya Quran. Banyak pendeta, biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong di yang terbelakang. Jadi coroku loyor jadi Kristen. Zaman Islam lahwe imane is muhtalah faale mergo mukallid. coba imannya wong di sos di sos tahu nazar, tahu sholat, tahu nazar, rata roh Nabi Muhammad wong di dilahirining di pokok Islam nggum mergo KTP. Islam ini muhtalaf, oh, muhtalaf aleh, enggak coro ulama enggak, jawab saja muhtalaf bisa saja dia jadi kristen coro ulama, ya dago, mau panci nera tahu Islam, karena Islamnya mukholit banyak ulama yang mengatakan tidak sah paham Islam itu harus binnaduris sokhih dia harus pernah mikir yang ben benar saya pernah punya santri padi sampai sekarang, 8 tahun di rumah gak khatam bapaknya itu mudin ngerempeng khatam akhirnya bapaknya tak konsep romulan nyerah Montu yo kadang ndol, mun dikei ora apa kok maksa. Kalau betol anake goblok mesti faktor turunan. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> saya ulang lagi ya, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngedikan gini, ini di awal surat juz 26 lah. Kul araaitum madatuuna min aruni madza khalaqunal ardi a'maluhum syirkun fisamawat. Kata wong enggak apa-apa saya ada tuan enggak apa-apa tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya apa mereka bikin langit dan bumi kalau misalnya agak kuat bikin langit bumi, urun saja, amlahum sirkum bersama, itu urun semen sitok, sementing urun misalnya Yesus, kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi, Wong lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada Firaun lahirnya di bumi, ada tanggalnya, sebelum masehi berapa tahun kecuali yang ini, Firaun lahirnya ngawang awang-awang, ada langit bumi, orang <laughs> Firaun lahirnya di Mesir, ada di Nile, wujuk-wujuk seperti pengirahan, tapi tidak ada yang Sebenarnya pengirana tuh Aruni, aru nih mereka mau apa, apa? Mereka Tuhan gak apa apa Aruni, aru nih mata kalau aku tunjukkan ke saya Reputasi ini langit bumi gak apa? Nake isu gawe urun deurun am lagum sirkun bisa ya, urun syirkun, urun, ya, urun. sirkun urun jadi Tuhan tuh fair tapi ayat-ayat ini tidak populer mau balai gue mau nangut no, tolong aja tau mati dalil kulo nafsi tidak ikutul maut na awang kawin bamin ayat tinggi makanya seperti ini akan ditutup Jibril karena kenapa Quran jadi tiga ayat jadi <laughs> nah, hati-hati, mesti dihisap orang paling minim dihisap Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz yang Quran sudah ditutup ayat terus coba sekarang sama yang tak cerita nih. orang-orang yang cerdas di Mekah seperti Muthim Mut bin Adi. Muthim bin Adi itu cerdas di Mekah. Muthim bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawar ditawan di Medina. Singkat cerita, Muthim bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lewat tebusan ini nak tebusan itu orang kuarit berarti Muhammad mengambarkan orang kafir asal bah.. itu itu kue kafir kan? itu keyakinan itu kafir berarti kesehatan sampai ke kanjeng tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bahan al-haqqe wa bahan batil yang akhirnya menang barang hak awas, ini ini awas, ini asal lah pikiran tak tuntuk itu akhirnya jadi, hal ini yang ada yang gak kafirnya mesti men. nah, sekaligus kita lah kita misalnya sudah anak miktisan kuat, terus tukaran ngebikca SMA, kira-kira bu baro bisa, barno lagi sih menang, lo maksudin? Ya paham ya. Nganti kau misa, mereka anakmu retor-reten potensi kalah, ya udah. Kena yakin menang, kira-kira bu baro atau bu bisa? Barno, lagem barno neis Islam kompetisi aku berhati lu kayak moniku, kuingin nyontok noka angin temen aratu cuma mana paham ya Mereka mesti menang barang barangkali.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 Ya, supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus kalau ceritakan kan corong jongu, ya segorol bongso keinginan gitu kan, tidak selera saya, juga ada dunia saya supaya sampai dapat ilmu, ya saya cerita dunia itu kitab, saya punya kitab kitab calon wali lah kira-kira, atau wali, wali, sudah wali top namanya kitab tasbidul fuad, karangannya Syed Abdul Haddad itu beliau cerita, diantara ceritanya itu unik, kata beliau begini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 Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun Sudah mati jadi tontonan kan terus Oh, tidak keren maksudnya punya Tuhan Tuh. kok seperti itu Nah, ini yang katanya saya adat Kalimat ini sahlatun qariba Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih La ilahi lawa kalimatuh haqqin alihya nahya wa alihya namut Wa alihya nub'at atau wabiyya nub'at InsyaAllah ta'ala minat aminin Nah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 yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud kenapa harus awal masa pecipta datangnya terlambat terus juga harus bakok, bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Qur'an masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan, ya kan yang aneh kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan nggak mungkin, makanya disebut Al akhir Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut Qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum. zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini saya ulang lagi, karena kekuatan ini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 Karena bagaimanapun, Allah itu laku, absurd bahwa awal itu bagaimanapun Allah itu laisa kami selih, se-unda ada padanan. Jadi, makanya Allah punya sisi atau akhir bisa dikenali sekali. Kenapa ya? Nisbatus ini wal arba'ah ila malani hayata laha itu nisbatul far'i ilal.